Lombok berapa sekarang? Jeni apa ini? Mantap, Jeni! Kenangan anggaran ini ya, harga beriman nih. Jeni ini buah, ini corongan uap. Iya. Kalau iki ulat-ulatnya orang ake jadi mantep jem, bener Beneri mantep Harga berapa saiki? 50, wow. Harga 50.000. Nang, nang Palembang anu lho, 100.000. Oh, Jakarta 100. Oh, Jakarta 100.000 ya, per kilo ya. Wong oh, iso ngunduh. Ah, so tak Eh, aku kerjo mau kan di guys <tuk> in pun jadilah <tuk> mantap bos harganya juga pedas 50.000 60 100 untuk wilayah Jakarta cabai rawit 100.000 Wow luar biasa tinggi benar pohonnya Oke terima kasih terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa, nanam cabai rawit ya. Harganya 100.000, bos. Harga pedas. Kantong jebol. Haha, <tani> petani berjaya. Petani, petani cengar-cengir, cengengesan. Petani cabai bahagia. Kalau harga 100.000. ini adalah cabai rawit hijau berawet hijau saat ini lagi primadona jadi nah, primadona karena harganya yang luar biasa detaksir Rp60.000 nah, di setiap daerah beda-beda dan -beda yang 100000 seperti ini nah, saya semangat pokok oh, oh, besar <tongan> daunnya lumayan lebih terlalu neger bagi yang suka berkebun mari kita menanam cabai rawit hijau karena spek harganya bagus